Kali-kali liku rumah tangga Chris Dayanti dan Raul Lemos memang kerap dikulik Pasalnya, rumah tangga mereka dibangun setelah keduanya resmi bercerai dengan pasangan masing-masing sebelumnya Isu menjadi selingkuhan pun ramai menghampiri keduanya Rade pun lantas menjadi sosok yang paling disorot saat keduanya tengah memperjuangkan cinta mereka Belakangan diketahui bahwa Kade rupanya tertipu dengan Raul yang mengaku duda. Bahkan kade pun sampai dihubungi oleh mantan istri Raul Lemos Rupanya mantan istri Raul Lemos sempat menelepon yang Dayandi saat mengetahui sang suami berselingkuh dengan diva tersebut Saya bicara, dan saya sudah tahu harus bisa menahan emosi saya Bicara dengan seorang wanita yang telah merusak rumah tangga saya, yang telah mencabik-cabik perasaan anak-anak saya, ungkap Atta jadi, saya harus bisa menahan emosi saya. Saya harus bisa berbicara sebagai seorang wanita tanpa ada rasa sakit. Imbuhnya, Ata mengungkapkan bahwa tak ada tanggapan dari pihak tadi saat ia ingin membongkar kebohongan suaminya. Kami berdua bicara banyak. Saya bicara baik-baik, sebagai orang yang mengajak bersahabat, tetapi tidak ada tanggapan," ujar Ata. Bahkan Ata bersedia menyerahkan semua bukti yang bisa meruntuhkan kebohongan Raul. Seperti saya bilang bahwa kalau Chris Dayanti mau, saya bersedia memberikan dokumen-dokumen nikah saya. Saya juga bersedia memberikan handphone saya untuk dia lihat SMS dari Raul kepada saya tentang dia. Ungkap Atta. Kalau dia mau datang ke rumah saya silakan. Kalau tidak, mau bertemu di mana saja saya datangi, tapi tidak ada tanggapan. Lanjutnya, Atta pun mengungkapkan bahwa perbincangannya dengan KD tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit. Sebelumnya, Krisdayanti mengatakan bahwa kisah cintanya dengan Raul Lemos tak semulus yang dibayangkan KD belak belakan menceritakan bahwa ia ditipu oleh Raul Lemos Memang setelah bercerai saya berhubungan dengan Raul yang mengaku beliau adalah seorang duda Hubungan kami tidak terlarang, beliau menyampaikan kepada saya bahwa dirinya duda Tutur KDKD mengaku merasa kecewa dan dibohongi terkait pengakuan bohong Raul padanya selama ini setelah saya melihat bukti-bukti, saya sadar telah keliru dan memercayai pengakuan Bapak Raul begitu saja. Jelas KD saya sangat terpukul dan tentunya saya tidak dapat berhubungan dengan suami orang tambahnya. KD merasa telah mengecewakan orang-orang terdekatnya dan juga keluarganya. Pada kesempatan ini saya minta maaf kepada keluarga saya, terutama kakak saya, Eunishara, yang selalu main support saya dan istri Bapak Raul dan keluarganya. Saya mohon maaf atas kehilafan saya, ucap KD sembari menitikan air mata Tak hanya KD, rupanya sang kakak yakni Yuni Syara juga sempat merasa kecewa Hal ini karena Yuni dan keluarga besarnya sudah menerima kedatangan Raul Lemos ke kediaman keluarga besarnya untuk menyampaikan itikat baik menjalani hubungan dengan KD Yuni juga percaya bahwa Raul sudah resmi berstatus Duda Waktu itu Raul menyatakan bahwa menyukai adik saya dan dalam pertemuan itu dia mengaku duda, kata Yuni Meski sempat kecewa, KD akhirnya memaafkan Raul Lemons dan menikah pada tanggal 20 Maret tahun 2011 Kini, dari pernikahannya, Kade dan Raul dikaruniai dua orang anak